Kita belum mendengar kabar kau untuk beberapa waktu. Aku sangat khawatir. Ah, Sudah, setiap hari-hari. Kita seharusnya tidak mempercayai pencuri itu. Mungkin dia menemui masalah. Waktunya bertunjukkan. Bunuh dia! Matilda, pergi! Aku akan menanganinya. Ayo, Serif, rasakan ini! Hati-hati, mereka -hati. datang dengan persiapan. Kamu yang harus berhati-hati, sayang. Jangan sentuh dia! Ah. Ah. Clint! Ah. Sekarang beritahu aku, di mana Cloud? Hmm. Nah, sepertinya akan ada yang tertembak hari ini. Tolong jangan! Tidak! Ah. Yo, kawan! Kau kehilangan topimu! <Sosan> kurasa terkadang seorang pencuri dapat dipercayai. Hahaha, <Sesan> pakaianmu keren. Tapi ini adalah kali terakhirmu mengenakannya. Benarkah itu? Aku tidak yakin. Ayo, sapa teman-teman lamamu! Tidak mungkin. Bunuh mereka! Kalian akan memperoleh hadiah dua kali lipat! Berikan mobil itu! Kerja bagus, kawan! Berikan padaku, monyet bodoh! Oh, aduh! Aduh! Tolong bantu aku! Akan mobil ini dan menyerah! Pegang ah! pada ini. Ha, kau berutang budi padaku. Ah!